Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Zaidpah Rezi NPM 218110139 Saya berasal dari Fakultas Psikologi Baiklah, saya akan menyampaikan materi tentang ingatan Dengan dosen pengampu, Bapak Dr. Pikri Idris SPSI MSI Satu ingatan Ingatan merupakan ahli bahasa dari memori karena itu di samping ada yang menggunakan ingatan, ada pula menggunakan istilah memori sesuai ucapan dari memori. Namun hal tersebut kiranya bukan merupakan hal yang serius. Ingatan memberikan berbagai macam macam arti bagi para ahli. Pada umumnya para ahli memandang ingatan sebagai hubungan antara pengalaman dengan masa lampau dengan adanya kemampuan mengingat pada manusia menyimpan dan menimbulkan kembali pengalaman pengalaman yang dialaminya. Apa telah pernah dialami oleh manusia tidak seluruhnya hilang tetapi disimpan dalam jiwanya. Dan apabila diperlukan hal-hal yang disimpan itu dapat ditimbulkan kembali dengan alam kesadaran. Fungsi memasukkan learning. Dalam ingatan yang disimpan adalah hal-hal yang pernah dialami seseorang. Bagaimana seseorang dapat memperoleh pengalaman dapat dibedakan dalam dua cara. Yaitu satu dengan cara tidak disengaja dan dua dengan cara sengaja. Memperoleh pengalaman dengan cara tidak disengaja yaitu apa yang dialami seseorang dengan tidak disengaja itu dimasukkan dengan ingatannya Bagaimana mereka memperoleh pengalaman misalnya Bahwa gelas kalau jatuh akan pecah, bahwa kayu itu keras dan dapat menimbulkan rasa, -sa, rasa sakit apabila terasuk olehnya Pengalaman-pengalaman ini disimpan dalam ingatan sebagai pengertian-pengertian Fungsi menyimpan Fungsi kedua dari ingatan adalah mengenai penyimpanan, resensi, apa yang dipelajari atau apa yang dipersepsi Problem yang timbul berkaitan dengan fungsi ini ya, Ialah bagaimana agar yang telah dipelajari atau yang telah dimasukkan itu dapat disimpan dengan baik Sehingga pada suatu waktu dapat ditimpulkan kembali apabila dibutuhkan Seperti diketahui, setiap proses belajar akan meninggalkan jejak-jejak tereses dalam jiwa seorang dan terasa ini untuk sementara disimpan dalam ingatan yang pada suatu waktu dapat ditimbulkan kembali. Mengenai interval dapat dibedakan antara satu, lama interval, dan dua, isi interval. Satu lama interval yaitu berkaitan dengan lamanya waktu antara pemasukan bahan (x of learning) sampai ditimbulkan kembali bahan itu (x of remembering). Lama interval berkaitan dengan kekuatan retensi, makin lama interval, intervalnya makin kurang kuat retensinya Atau dengan kata lain kekuatan retensinya menurun 2. Isi interval yaitu berkaitan dengan aktivitas-aktivitas yang terdapat atau mengisi interval Aktivitas-aktivitas yang mengisi interval akan merusak atau mengganggu memori traces Sehingga kem kemungkinan individu akan mengalami kelupaan kelupaan berbicara mengenai ingatan sebenarnya juga berbicara mengenai kelupaan karena ingatan dan kelupaan dapat diibaratkan sebagai skeping mata uang yang bermuka dua satu sisi dengan sisi yang lain tidak dapat dipisahkan, hubungan dengan apa yang ingat dengan apa yang dilupakan merupakan perbandingan yang terbalik ini berarti bahwa makin banyak yang dapat diingat maka makin sedikit yang dilupakan begitu begitu sebaliknya Beberapa metode yang digunakan dalam penelitian ingatan dapat dikemukakan sebagai berikut 1. Metode dengan melihat waktu atau usaha belajar The Learning Time Method Metode ini merupakan metode penelitian ingatan dengan melihat sampai sejauh mana waktu yang diperlukan oleh S Subject untuk dapat menguasai materi yang dipelajari dengan baik Misalnya dapat mengingat kembali materi tersebut tanpa kesalahan 2. Metode belajar kembali The Learning Method Metode ini merupakan metode yang berbentuk sub subjek disuruh mempelajari kembali materi yang pernah dipelajari sebelumnya sampai pada waktu kriter kriteria tertentu seperti pada subjek mempelajari materi tersebut pada pertama kali 3. Metode rekonstruksi Metode ini merupakan metode yang berbentuk subjek disuruh mengkonstruksi kembali ke suatu materi yang diberikan kepadanya. Subjek mengkonstruksi itu dapat diketahui waktu yang digunakan, kesalahan-kesalahan yang dibuat sampai pada kriteria tertentu. 4. Metode mengenal kembali Metode ini digunakan untuk mengambil kembali bentuk dengan cara pengenalan kembali. Subjek disuruh mempelajari sesuatu materi, kemudian diberikan materi untuk diketahui sampai sejauh mana yang dapat diingat oleh subjek dengan bentuk pilihan benar salah atau dengan pilihan ganda Dalam bentuk pilihan ganda dari beberapa kemungkinan jawaban yang tersedia 5. Betode mengingat kembali Betode ini mengambil bentuk subjek disuruh menimut kembali apa yang telah dipelajarinya dengan menyuruh subjek membuat karangan atau dengan cara nisih isian Ketujuan membentuk LP ataupun nisih merupakan untuk metode mengingat kembali Dan 6. Metode asosiasi berpasangan Metode ini mengambil bentuk subjek disuruh mempelajari materi secara berpasang pasangan Untuk mengetahui sampai sejauh mana kemampuan subjek mengingat apa yang telah dipelajari itu Maka dalam evaluasi salah satu pasangan digunakan sebagai stimulus dan subjek disuruh memberikan pasangan pasangannya. Persepsi, pengertian persepsi, persepsi merupakan suatu proses yang didahului oleh proses penginderaan, yaitu merupakan proses diterimanya stimulus oleh individu melalui alat indera, atau juga disebut proses sensoris. Namun proses itu tidak berhenti begitu saja. Melainkan stimulus tersebut diteruskan dan proses selanjutnya merupakan proses persepsi. Proses persepsi tidak dapat lepas dari proses penginderaan dan proses penginderaan merupakan proses pendahulu dari proses persepsi. Proses penginderaan akan berlangsung setiap saat pada waktu individu menerima stimulus melalui alat indera, yaitu melalui mata sebagai alat penglihatan, penglihatan, sehingga sebagai alat pendengar, hidung sebagai alat pembauan. Ida sebagai alat pengecapan kulit pada penampakannya sebagai alat perabaan yang semuanya merupakan alat indera yang digunakan untuk menerima stimulus dari luar individu faktor-faktor yang berperan dalam persepsi satu objek yang dipersepsi, objek menimbulkan stimulus yang mengenai alat indera atau reseptor stimulus dapat datang dari luar individu yang mempersepsi tapi juga dapat datang dari dalam diri individu yang bersangkutan yang langsung mengenai syarat menerima yang bekerja sebagai reseptor Namun sebagian terbesar stimulus datang dari luar individu Dua, alat indera, syarat, syarat, syarat dan pusat sesuai syarat Alat indera atau reseptor merupakan alat untuk menerima stimulus Dikam itu juga bisa ada syarat sesuai sebagai alat untuk meneruskan stimulus dan penerima reseptor pusat sesuai syarat yaitu tak sebagai pusat kita darat sebagai alat untuk mengadakan persepsi diperlukan motoris motorik. tiga perhatian untuk menyadari atau untuk mengadakan persepsi diperlukan adanya perhatian. untuk merupakan langkah pertama sebagai suatu persiapan dalam rangka mengadakan persepsi. Perhatian merupakan pemusatan atau konsentrasi dari teori aktivitas individu yang ditunjukkan kepada sesuatu atau Kumpulan objek tempat proses terjadinya tersepti proses terjadinya tersepti dapat dijelaskan sebagai berikut objek menimbulkan stimulus dan stimulus mengenai la indera atau reseptor Perlu dikemukakan bahwa antara objek dan stimulus itu berbeda tapi ada kalanya bahwa objek objek dan stimulus itu menjadi satu misalnya dalam hal tertekan benda sebagai objek langsung mengenai kulit sehingga akan terasa tekanan tersebut Proses stimulus mengenai alat indera merupakan proses ke ke kealaman atau proses fisik. Stimulus yang diterima oleh alat indera diteruskan oleh saraf sensorik ke otak. Proses ini yang disebut sebagai proses fisi fisiologis. Kemudian terjadilah proses di otak sebagai pusat kesadaran, sehingga individu menyadari apa yang dilihat atau apa yang did didengar atau apa yang diraba proses yang terjadi di dalam otak atau dalam pusat kesadaran inilah yang disebut sebagai proses psikologis. Dengan demikian dapat dikemukakan bahwa syarat terakhir dari proses persepsi ialah individu menyadari tentang misalnya apa yang dilihat, apa yang didengar atau apa yang diraba yaitu stimulus yang diterima oleh oleh indera proses ini merupakan proses terakhir jadi resepsi dan merupakan persepsi sebenarnya Respon sebagai akibat dari persepsi dapat diambil oleh individu dalam berbagai macam bentuk individu menerima bermacam-macam stimulus yang datang dari lingkungan tapi tidak semua akan diperhatikan atau akan diberikan respon individu mengadakan seleksi terhadap stimulus yang mengenainya dan di disini baperan berperannya perhatian sebagai, sebagai akibat dari stimulus yang dipilihnya dan diterima oleh individu individu yang menjalani memberikan respon sebagai reaksi terhadap stimulus tersebut